Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Apa kabar pagi ini? Semoga Bapak Ibu guru semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati pada di mana ini adalah hari terakhir eh, yang persiapan eh, seleksi DRH bagi calon P3K angkatan 1 nah tentunya setelah pengisian di DRH selesai nanti akan ada kabar tentang jadwal kapan akan dibukanya tes P3K pada tahap 3 namun bagi Bapak Ibu guru yang baru saja menemukan channel video kami Silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe Agar Bapak Ibu tidak tertinggal info, ter info terbaru dari kami Baik Bapak Ibu langsung saja Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang Kapan dibuka jadwal P3K tahap 3 Dan syarat daftar PPK guru tahap 3 Jadi pada video kali ini eh, Admin akan menyampaikan informasi Yang kami kutip dari sumber .id, Bapak ibu. Jadi seleksi kompetensi P3K guru tahap 3 Akan segera dimulai Bagi Anda yang sebelumnya Gagal pada seleksi kompetensi P3K guru tahap 1 dan 2 bisa mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K tahap 3. Nah, ini sebentar lagi untuk kompetensi PPK tahap 3 akan dimulai. Silakan Bapak Ibu guru bagi yang kemarin tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2 untuk belajar yang tekun ya selain belajar yang tekun Bapak Ibu guru juga harus punya trik apa itu triknya silakan Bapak Ibu melamar di sekolah-sekolah yang ada formasinya dan tentu di situ tidak ada pesaing serdiknya jika Bapak Ibu belum memiliki serdik karena apa karena itu perlu Bapak Ibu lakukan agar Bapak Ibu bisa memenuhi formasi yang ada di sekolah yang Bapak Ibu lamar nah pengalaman dari saya kalau untuk strategi itu kami sudah komunikasi di setiap daerah agar diadakan pemetaan mana-mana yang sudah terisi oleh guru-guru honorer sehingga tidak ada tumpang tindih dan guru yang belum memiliki sertif pun nanti ya, tidak kalah atau tidak uh, di ranking dengan guru yang uh, memiliki serti karena sudah dipetakan. Kamu harus datar di sini, kamu harus di sini. Nah, itu adalah pengalaman kami pada Tes P3K di tahap 2 kemarin. <tuh> nah, Ibu Nunuk Suryani, Bapak Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan saat dihubungi redaksi Tirto menjelaskan jadwal P3K tahap 3 saat ini masih dibahas dan akan segera diumumkan Nah, bagi Bapak-Ibu guru yang sudah ingin segera tidak sabar untuk menunggu hasil pengumuman tes atau pelaksanaan tes P3K tahap 3 Ini Bu Nunuk Suryati menjelaskan bahwa Jadwal tahap 3 ini masih dibahas Bapak Ibu dan akan segera diumumkan Kami sedang rapatkan seleksi P3K tahap 3 akan segera digelar dalam bulan Januari ini Jika sudah ada jadwal kami infokan ujarnya kepada redaksi Untuk mendapatkan update terbaru informasi terkini Soal jadwal PPK tahap 3 Anda bisa mengakses laman resmi guru PPK guru nah jadi nanti bagi Bapak Ibu ya agar tidak ketinggalan informasi tentang seleksi P3K T3 ini diharapkan Bapak Ibu selalu rutin mengakses laman guru PPK kemedibu.go.id jadi Bapak Ibu sesering mungkin untuk cek di sini Bapak Ibu karena info sb-nya itu pasti dari sini Selain dari sini nanti ada dari link sscn. Kemudian Bapak Ibu, nah ini ada kriteria dan syarat peserta seleksi kompetensi B3K Guru. Di tahap 3 ini nanti dapat diikuti oleh peserta yang sebelumnya tidak lolos dalam versi tahap 1 dan 2. Sementara itu kriteria lengkap untuk peserta yang bisa ikut seleksi tahap 3 adalah sebagai berikut. Jadi yang jelas Bapak Ibu, yang bisa ikut tes P3 kata 3 ini adalah Bapak Ibu guru yang kemarin ikut seleksi tahap 1 dan tahap 2. Nah, siapa saja Bapak Ibu? Uh, peserta berikut pertama adalah peserta THK2 yang tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1 dan 2. Ini pasti ya Bapak Ibu ya. Dan yang kedua adalah guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Dan yang keempat adalah guru pendidikan profesi yang tidak lulus seleksi tahap 2. Kemudian terkait pembelian informasi di seleksi tahap 3 adalah sebagai berikut. Pertama adalah peserta dapat memilih kembali informasi di instansinya yang masih belum terisi. Sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikannya Peserta boleh melamar di instansi lain yang formasinya belum terisi setelah seleksi tahap 1 dan 2 Jadi peserta boleh milih di sekolahan lain Baik di luar kabupaten maupun di luar provinsi Yang formasinya belum terisi setelah penerimaan tahap 1 dan tahap 2 kemarin Lalu yang ketiga Bapak Ibu adalah peserta yang tidak lulus seleksi tahap 1 dan 2, nilai ujian yang diambil adalah yang tertinggi di antara tes yang sudah diikuti hingga seleksi tahap 3. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi tahap 3, ini nanti dari nilai tes tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ini akan diambil dari nilai yang tertinggi Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu di tahap 3 besok nilainya lebih rendah daripada tahap 2 Maka nilai yang diambil adalah nilai yang diperoleh di tahap 2 Demikian Bapak Ibu informasi dari kami semoga bermanfaat Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh